Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Meka Julianto Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Atau kita akan mengulas Tuntas tentang Bola besar yaitu mengenai Sepak bola Pada sepak bola ini Yang akan saya kupas Yaitu mengenai Teknik operan menggunakan kaki bagian dalam dan teknik tendangan pasti dari kalian sering e, melakukan operan maupun tendangan namun belum tahu atau masih kurang tentang tekniknya ya pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik mengoper yang benar menggunakan kaki yang balas, dan juga teknik dalam menendang. penasaran? oke langsung kita simak video berikutnya Ya, kalian bisa lihat pada video itu pada waktu perkenaan bola kalian gunakan kaki yang, kaki yang dalam Selanjutnya, kalian gunakan kaki bagian dalam dan kalian arahkan ke mana yang akan kalian tuju. Perhatikan ya, dalam perkenaan bola, kalian harus menggunakan perasaan dalam waktu oh, menendang bola, jangan asal tendang. Kalian juga bisa secara berpasangan Nah ini contohnya Kalian berpasangan dengan teman kalian Untuk melatih operan Mungkin dengan jarak kurang lebih 5 meter terlebih dahulu Setelah kalian menguasai Baru jarak kalian lebih jauh lagi 10 meteran Kalian sudah terbiasa Akan terasa enak dalam melakukan operan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tendangan, bagaimana tekniknya. Mari kita simak video berikut. Kalian bisa lihat pada gambar ya, ayunan dari pangkal paha. Ya, dari pangkal paha diayunkan maksimal dan jangan dihentikan di tengah-tengah. Dilanjutkan aja karena kita ikuti gerak full atau atau gerak lanjutan. Sedangkan pada posisi untuk menendang kaki harus di samping bola Jangan di belakang bola agar tendangan bisa maksimal Ini Kita lihat dari posisi depan nah Seperti itu Sedangkan kalau kita lihat dari posisi samping nah, Seperti itu Ya, Untuk perkenaan bola tepat di titik merah itu Jangan terlalu bawah Biar tidak melambung lambung bolanya. Nanti kalian bisa rekan ke sudut sebelah atas, bawah, kanan, kiri ataupun bawah, kanan ataupun kiri. Ya. Kita lihat secara slow motion -nya. Fokuskan targetnya di sebelah mana, ambil ancang-ancang, miringkan -ancang, badan, tendang dengan kuat. Ya, slow motion seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, kita fokuskan ke arah target yang akan kita tuju dimana dan samping kita lihat nah lepas saja jangan sampai ditahan lepas ayunkan maksimal dan dilepaskan agar tendangan bisa keras dan maksimal mungkin itu dulu video yang dapat saya sajikan pada kesempatan kali ini Mengenai sebab bola dengan teknik operan menggunakan kaki bagian dalam dan tenang Silahkan kalian bisa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya Mengenai teknik-teknik dalam olahraga Cukup sekian dari saya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh